Tadi anak akak mimpi Dia cakap Dia Anak akak yang kecil tu mimpi Dia cakap 4 pagi dia kejut akak Ibu, ibu, ibu Dia cakap, abang mimpi Abang nak cerita juga dengan ibu Besok-besok eh, lah cerita dia cakap Tak, nak cerita juga, Encik Adi nak cerita juga ha, Apa? Adik mimpi, Adik sampai Satu tempat, dia cakap Tempat tu Adik tak pernah sampai, tapi tempat tu cantik dan adik nampak ada satu perempuan duduk atas kerusi. Perempuan tu macam baru sampai situ sebab dia pun macam uh, tertinggal-tinggal tengok ke kanan dan kiri Lepas tu tak lama, tiba-tiba ada ramai budak-budak serbu dia. Allah. Budak-budak okay? serbu dia. Tapi adik rasa adik kena budak-budak tu. Adik rasa tu budak-budak tu anak-anak Palestin dia sekarang. Okey. Lepas tu, budak-budak pun serbul lah uh, kakak tu. Pem -pem -pem tu Lepas tu, uh, kakak tu macam tanya-tanya Budak-budak tu nama dia siapa Lepas tu, <coughs> macam budak-budak tu tanya nama dia siapa Lepas tu, uh, kakak tu pun uh, tanya juga nama adik siapa Macam adik tanya dia, nama kakak siapa Kakak tu cakap, nama, nama kakak Sarah Sikap okay. uh, Lepas tu Lepas tu, uh, bila adik dah tahu nama dia Sarah Adik adi, Anak-anak Palestin tu Dengan adik-adik uh, Dengan adik uh, Bawa dia pergi jalan-jalan Tengok tempat tu Sambil naik lembu Allah Itu Hoshnu Dia cakap, sambil naik lembu Lepas tu uh, Macam mana muka kakak tu uh, Kakak tu dia senok sangat Dia cakap dia happy sangat Lepas tu kita minum susu dia Kita minum susu lembu uh, Kakak tu pun minum susu juga Lepas tu cakap dengan kakak Lepas tu kakak tu cakap, ah, nama -nama cakap. Lepas tu saya macam Ibu, siapa dia mimpi anak dia cakap Ibu kenal tu siapa Sarah tu Adalah, ibu adalah Kenal, tak, tapi tak pernah jumpa Pernah pernah nampak kat TV Lepas tu dia cakap, Saya pun on telefon Saya google, saya buka YouTube Saya uh, dekat, uh, Saya cari Sarah Lepas tu saya, saya, tanya, saya cakap dengan anak saya dia dia jap ini ibu ada kenal nama Sarah ni seorang lah encik. tapi tak tahulah betul ke tak saya pun tunjuk jap bila saya tunjuk video Sarah ada dia cakap ini lah dia mu inilah dia bukan tu patu mak dia cakap ini Siti Sarah ha dia cakap Siti Sarah apa dia Siti Sarah bu inilah dia dalam mimpi pasal budak tu tak anak dia ni tak pernah kenal Siti Sarah ni siapa saya so, saya aku macam jadi Allah ya Allah memang nak clear betul-betul eh tak tahulah orang-orang alam kalau kata kalau kata hamba Allah, Allah tu dia, dia cerita tak, tapi bosna tu memang